halo sobat tutorial selamat datang di video saya kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuka whatsapp menggunakan PSID id di hp iphone ya teman teman contohnya seperti ini teman teman kegunaannya adalah ketika hp kalian dipinjam oleh teman atau pacar kalian maka secara otomatis isi whatsapp kalian tidak bisa terbuka ya teman teman baiklah sebelum lanjut ke video jangan lupa di subscribe like and share agar kami makin semangat membuat video tutorial lainnya ya teman-teman baiklah teman-teman yang pertama-tama kita masuk ke menu pengaturan setelah itu kita masuk ke paste ID lalu kita masukkan kodenya dulu ya teman teman setelah itu kita masuk ke app lainnya lalu kita aktifkan bagian whatsapp ya teman teman setelah itu kita keluar lalu kita masuk ke bagian whatsapp lalu kita masuk ke pengaturannya ya teman teman setelah itu klik bagian akun lalu kita masuk ke privasi lalu kita aktifkan kunci layarnya ya teman teman Nah di sini secara otomatis Space ID kalian langsung aktif Teman-teman Contohnya seperti ini Baiklah teman-teman Sekian tutorial dari saya Apabila ada salah kata Saya mohon minta maaf ya teman-teman Bagi kalian yang sudah nonton Terima kasih